Mendatangkan Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021 adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi hampir semua penggemar Manchester United. Di musim lalu, Manchester United mampu finish di urutan kedua Liga Inggris Menjalani musim baru dengan ketambahan Rafael Veren, Jaren Sancho, dan CR7 tentunya membuat para fans semakin yakin jika MU bakal jadi tim yang ditakuti oleh para lawan. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, Manchester United kini masih berkutat dengan performa yang inkonsisten. Ini adalah pertanyaan yang sebagian besar pendukung ingin jawabannya. Sang mega bintang itu pun masih percaya jika United akan segera bangkit dari keterburukan. Kita semua tahu bahwa Ronaldo saat ini berbeda dengan Ronaldo di periode pertamanya bersama MU. Tetapi masih ada cara untuk mengulangi kesuksesannya itu. Ronaldo adalah seorang bomber yang tajam di depan gawang dan tugasnya tak akan terlaksana bila ia tak mendapat umpan-umpan cemerlang dari rekannya. Pada dasarnya inilah yang harus dilakukan setan merah. Ketika Ronaldo bermain untuk sebuah tim, ia akan berusaha untuk mencetak semua gol yang dicetak oleh klub itu. Memang hal itu terdengar sangat egois, namun itu hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan peluang tim untuk memenangkan pertandingan. Jika Manchester United menjadikan Ronaldo sebagai finisher utama, maka akan menjadi satu hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sederhananya, berikan Ronaldo peluang dan dia akan menyantapnya, dan setan merah harus melakukan itu jika mereka ingin mendapatkan yang terbaik dari CR7. Hal ini akan menjadi tugas Rangnick untuk menemukan cara terbaik agar Ronaldo mampu mencetak gol sesering yang dia lakukan saat di Real Madrid. Saat di Juventus, Ronaldo tak pernah sepenuhnya mendapatkan yang ia inginkan. Alhasil Juventus dan Ronaldo gagal dalam tujuan akhir mereka untuk memenangi Liga Champions. United perlu belajar dari kesalahan itu. Jika Ronaldo diberikan kesempatan tersebut, Bukan tidak mungkin Manchester United akan meraih gelar setelah berpuasa gelar selama 5 tahun.